Berikut ini adalah contoh skrip untuk membuat konten wawancara. Halo teman-teman, selamat datang di channel wawancara kami. Kali ini, kita akan berbicara dengan nama tamu yang akan diwawancarai, yang merupakan jelaskan profesi atau latar belakang tamu. Pertama-tama, mari kita kenalan lebih dekat dengan tamu kita hari ini. Tanya tentang profil singkat tamu, latar belakang pendidikan dan karir serta alasan tamu tertarik pada bidang tersebut. Sekarang, mari kita berbicara tentang topik yang sangat menarik, yaitu masukan topik yang akan dibahas. Tanya tentang pendapat tamu tentang topik tersebut, dan jelaskan relevansi topik tersebut dengan profesi atau bidang tamu. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tantangan yang sering dihadapi dalam bidang ini. Tanya tentang pengalaman tamu dalam menghadapi tantangan tersebut, dan bagaimana tamu mengatasinya. Selain tantangan, pasti ada juga hal yang paling disukai dari bidang ini. Tanya tentang pengalaman tamu dalam hal yang disukai tersebut, dan bagaimana hal tersebut membantu tamu dalam bidang profesi atau karir tamu. Terakhir, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh tamu untuk para penonton channel wawancara kami? Tanya tentang pesan atau tips yang ingin disampaikan oleh tamu kepada para penonton, khususnya bagi mereka yang tertarik pada bidang tersebut. Itulah wawancara dengan nama tamu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel wawancara kami untuk mendapatkan wawancara menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa!